Halo kawan-kawan, datang lagi dengan Ibu, bareng Thomas lagi di sini Pada kesempatan kali ini kita bakal cobai kostum room MUI 12.5 yang di dari MUI India untuk Asus Jetpon Max Pro M1. Seperti biasa, kita bakal masuk ke web recovery dengan menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan. Steven, sekarang kita sudah masuk recovery, dan kita akan melakukan web. Saya sarankan menggunakan app advance web. Oh iya, kalau kamu menaruh file kostum nya di internal, jangan dicentang internalnya. Karena custom rom ini mesti diinstal melalui Orange Recovery, maka kita akan menginstal Orange dulu. Dengan cara kita klik install, lalu pilih di mana kita meletakkan Orange Fox Recovery-nya. Langkah ini akan mengganti TW Recovery kita dengan Orangebox Recovery. Kalau sudah begini, kita sudah berhasil memasang Orangebox Recovery. Di sini kita langsung ditampili sama menu File Manager dan saya mengarahkan ke USB OTG, namun tidak terbaca OTG-nya. Jadi sepertinya saya harus memasukkan filenya lewat komputer ke internal oke okay, sekarang file costume room sudah masuk dalam internal, kita ganti aja dulu ke internal nah sekarang kita bakal eksekusi aja langsung filenya dengan klik aja nama filenya lalu swipe di bawah sini tinggal tunggu sampai selesai Ya, sekarang kita sudah selesai install custom roomnya Biar lebih optimal kita bakal install magic juga Dengan cara yang bersama. Langsung aja kita reboot Dan menunggu nya hidup Sampai di sini kita sudah berhasil memasang kostum nya, Sekarang saya bakal menyetel HP ini dulu. Tampilan awal kayak mimpi biasa dan ini adalah aplikasi bawaan yang tersedia untuk sistem sendiri. Itu terpakai 8 GB lebih, dan untuk RAM-nya sendiri tersisa 1 GB dari 3 GB yang tersedia. Sekarang kita bakal lanjut aja untuk mengetes fitur Mi 12 Mulai dari status bar yang dapat dipisah seperti ini Kemudian mode baca Mode gelap Jangan ganggu Mode hemat Menghidupkan WiFi dan hotspot bersamaan Hemat baterai dan rekam layar Selanjutnya kita bakal coba lihat fitur spesialnya Mulai dari game Turbo Kota alat video, jendela mengambang, ruang kedua, dan terakhir ada mode muda mudah Di sini juga ada fitur split screen, mode satu tangan, dan aplikasi ganda. Walaupun kostum room ini dipot dari mu India, tapi bahasa yang tersedia lumayan banyak. Sensor juga berjalan dengan baik, bisa kamu lihat di dalam video ini. Tidak terdapat aplikasi kamera dalam kostum rum ini, tapi kita masih bisa mengakses kamera dengan cara seperti ini. Sekarang kita akan coba aja menginstal Gcam. Ternyata berhasil, berarti cam api 2-nya sudah terinstall. Ini adalah hasil pengujian dua kali di Antutu. Skornya sangat tinggi untuk Snapdragon 636 bahkan sudah melewati Snapdragon 660 sendiri. Oke, di sini saya iseng-iseng untuk menjalankan Antutu dari mode game tapi skor Antutunya malah berkurang sampai 10.000. Dilihat dari grafik, rollingnya kurang begitu baik ya, di 1-15 menit awal sudah banyak terjadi trolling, dan 15-30 menit rolling yang mungkin parah terjadi. Saya mencoba game PUBG M dengan settingan grafik HD High, sesuai dengan hasil rolling saya menemukan banyak sekali frame drop saat bermain, kemudian saya mengganti grafik ke balance walaupun sudah agak berkurang tapi masih terasa kurang lancar untuk baterai drain sendiri saya melakukan pengujian dengan cara memutar video youtube menggunakan paket data dengan kualitas 2160p yang pertama kali namun harus saya ganti ke seri 80p karena paket yang saya punya tidak sanggup Hasilnya baterai berkurang 2% selama pemutaran video kurang lebih 11 menit Ya walaupun pemutaran di video nampak cuma 7 menit karena banyak sekali looperingnya ya sekarang kita bakal coba aja multitaskingnya nya seperti biasa saya akan membuka 10 aplikasi lebih hasilnya tidak begitu bagus karena semua aplikasi yang dibuka langsung reload lagi kalau loading awal bahkan untuk aplikasi yang baru saja kita buka hal ini mungkin terjadi karena pengoptimalan RAM yang dibuat developernya untuk membuat RAM kosong selalu 1GB saat semua aplikasi dihapus tapi hal ini tidak akan berpengaruh pada aplikasi yang berjalan di belakang dari pencarian saya saya menemukan beberapa book yaitu aplikasi keamanan tidak bisa dibuka kemudian seringnya keluar notifikasi seperti ini saat membuka kunci layar yang terakhir adalah VOC atau uji coba perangkat tidak berfungsi sama sekali dan terlihat nol tidak seperti MIUI original, kostum ROM MIUI ini tidak sama sekali mempunyai iklan bahkan kita bisa menginstal tema premium tanpa menonton iklan Oke okay, mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang kostum room UI 12.5 di Asus Japan Max Pro M1 Semoga membantu kamu yang ingin ganti kostum room Kalau ada yang mau ditambah silahkan tulis saja di komentar Lebih dan kurang saya mohon maaf Terima kasih bye bye